Tentu datangnya dari Bang Ariel Persahabatnya di akun Instagram pribadi miliknya Bang Ariel Mengunggah sebuah postingan kebersamaannya dengan tim Leslar Entertainment Wow, Masya Allah banget ya Ini adalah ketika momen Di acara live streaming The Secret of Leslar Di channel YouTube-nya Ransia Masya Allah banget Dalam postingan ini kita merasa bahagia dan bangga Bahwa tim tentunya selalu solid dan kompak Apalagi Leslar mendapat penghargaan Rekor muri, wow Masya Allah banget ya, mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu kompak Untuk memberikan kejutan bahagia Untuk semua para fans Ada sebuah kalimat caption Yang sangat luar biasa juga dituliskan oleh Bang Ariel Leslar Entertainment, tak perlu banyak bicara Teruslah berkarya, tetap semangat Wahai para sahabat, bahwa kita pun Bisa nyalakan api Positif selalu, amin Semangat Masyaallah banget ya. Ini motivasi dari Bang Aril. Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan kebahagiaan untuk banyak orang. Dan ke kabar berikutnya, persahabat ya perhatikan di sini kita lihat mendapatkan Cidokan Vitamin nih semalam ternyata kakak Rizki Bilar ini ditemani oleh sang istri tercinta ya, Bumil, Aduh. Luar biasa Bang yang melihat postingan ini kita merasa bahagia. Alhamdulillah nanti mereka selalu bersama persahabat Kita lihat Bumil selalu setia Menemani suami tercintanya persahabat Ya, Ini menunjukkan bahwa kesetiaan dari dedek LSD Terhadap kakak Rizky Bilar Unggahan tersebut di kembali oleh akun leslar23.official Ada kalimat caption juga yang dituliskan Vitamin tadi malam ngaret nih gak apa-apa ah katanya tuh yang penting kita bahagia persahabat ya melihat kebersamaan dari dede dan kakak bilar. Dan untuk selanjutnya juga kita lihat persahabat ya nih ada momen ketiga main sepak bola semalam ya kita Salfok banget sama perutnya osas ya <l> <sempit> ini dede apa kakak bilar sih yang lagi hamil ya luar biasa efek bahagia pastinya. Tentunya semakin hari semakin tembem dan semakin melebar ya badan kakak Billar. Mudah-mudahan tetap selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih. Aduh, masya Allah banget ya. Siapa nih yang sudah selalu di depan TV Antv untuk menyaksikan setiap hari Minggu? Tentunya cinta abadi Leslar yang semakin Episodenya semakin seru persahabat Aduh, kita salvok banget nih sama tatapan dari keduanya Yang tentunya saling melihat matanya ya Wow, Masya Allah banget ya, luar biasa pokoknya Mudah-mudahan kebersamaan ini selalu membuat kita bahagia dan bangga Tetap kompak sebagai fans sejati Selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Dan untuk selanjutnya persahabat ya kita lihat nih ada unggahan terbaru dari kakak Bilar ini info banget ya kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang diunggah oleh kakak Bilar Leslar Entertainment lagi butuh editor tambahan buat YouTube yang tertarik silahkan mengajukan lamaran dengan kirim CV disertai sobril ke alamat email leslarentertainment@gmail.com tuh persahabat ya yuk yang bisa di editor Wajib nih daftarkan diri kalian untuk jadi bagian dari tim Leslar Entertainment. Wah, wow, masya banget ya. Ini jarang-jarang banget nih. Siapa yang beruntung bisa bergabung dengan Leslar Entertainment luar biasa. Bisa bergabung dengan kakak Rizky Bilar serta tim Leslar Entertainment dan kita lihat juga persahabat ya di sini ada sebuah percakapan yang diunggah oleh kakak bilar juga nih persahabat ya kita lihat di sini kak editor laki atau perempuan kak katanya tuh ada yang bertanya kita lihat jawaban kakak bilar mau laki mau perempuan sama aja yang penting bisa ngedit video kita bukan cari orang untuk ngangkut beras kok katanya tuh ya bikin ngakak aja nih kakak bilar Silahkan bertambah ya, mau laki, mau perempuan, kakak Bilar menerima yang penting bisa edit video ya Dan untuk berikutnya juga nih, kita lihat Masya Allah di momen ketika tentunya di acara Cinta Benil Perhatikan kasih sayang kakak Bilar terhadap Lesti Perhatikan tangan kakak Bilar yang lulus lulus perut Dede Elastiah yang dimana Di dalam perut Dede ada Buah hati tercinta nih Masya Allah luar biasa Makin bahagia Mudah-mudahan tentunya Dede dan kakak selalu dilindungi dari orang-orang Jahat tersabat ya Momen ini diunggah oleh akun sendal putih Bilar kalimat caption pun dituliskan Masya Allah, ya kalian berdua, karena yang penting kalian benar-benar mata Allah. Lihat utun dielus-elus sama papanya aja. Lihatnya dan terharu, katanya tuh, masya Allah, semangat terusnya. Kita support dukung yang terbaik untuk idola kita, dan ke kabar berikutnya juga bersahabat. Ya, kita lihat di sini, ada hubungan terbaru dari Dedek Lesti. Ya, tuh, wow, masya Allah, nih, ada info dari Dedek Lesti. Tentunya ini spesial banget buat bumil. Ya, Dedek Lesti ini menginfokan bahwa kita harus hati-hati untuk memilih uh, serum persahabat atau kosmetik nih kita harus hati-hati kita harus sayangi kulit kita nih persahabat ya ini luar biasa nih ini rekomendasi langsung dari Dede Elasti ya tinggal cus aja ke akun Instagram Dede Elasti di situ ada penjelasan yang akurat persahabat ya dan berikutnya kita lihat juga masya Allah ini ada momen cute, momen yang membuat kita ketawa bahagia juga ini lintar disuruh habisin Uh, buah mangganya dedek Lesti ya Tuh terlihat Langsung dicekokin oleh Papa Daniel nih Sampai ke asman tuh ke Bang Lintar ya Luar biasa kekiutan Kita lihat juga di sini kesetiaan dari Bang Lintar Untuk bu bos kita ya Masya Allah Kita wajib tentunya apresiasi Untuk Bang Lintar juga selalu Memberikan kebahagiaan untuk kita semua Farah fans love Mudah-mudahan mereka selalu sehat Dan selalu bahagia